Kemudian information system general ledger report master data chart of account pilih transaksi SAP minimal varian lalu double click Di sini teman-teman diminta untuk menampilkan chart of account INT Lalu teman-teman pilih on execute. Ini adalah chart of account yang ada di database untuk INT, chart of account INT. Nah, kita diminta untuk mencari GL account nomornya 160.000. Di scroll ke bawah. Teman-teman bisa lihat nomor-nomor JL -nomor account yang sudah ada di Database ya Cari terus Kita perlu Yang nomor JL accountnya nya 160000 Untuk melewati bisa juga Menggunakan scroll bar ini ya Kek turun ke bawah Ini kelebihan Naik ke atas, nah inilah Rp. 160.000. Yaitu untuk trade payable domestic. Untuk nomor 2C, kita bisa double-click. Sehingga mengetahui bahwa ini adalah termasuk balance sheet account. Demikianlah video untuk exercise 5 strip 1. Di mana teman-teman dapat melihat informasi chart of account yang ada di uh, chart of account INT semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman terima kasih